Halo semuanya, kembali lagi di channel Sinau Barang Pak Bejo. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu perkenalan interface ArcGIS Desktop. Oke, di mana sebelumnya kita sudah melakukan penginstalan ArcGIS 10.8. Jadi, kalau teman-teman belum install ArcGIS 10.8, silakan lihat video saya sebelum ini. Oke, okay, sebelum kita masuk ke penggunaan software, uh, saya akan berbagi sedikit mengenai beberapa pengertian-pengertian yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Yang terutama adalah, apakah GIS itu? Secara praktis, GIS adalah seperangkat alat komputer yang dapat memungkinkan manusia untuk bekerja dengan data yang terkait dengan lokasi. Nama lain dari sistem informasi geografis atau GIS ini adalah sistem informasi keruangan. Ketika kita bekerja dengan GIS, kita akan mengenal dua tipe data yaitu data vektor dan data raster. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis ataupun poligon. Sedangkan data raster adalah data yang menempatkan dan menyimpan data keruangan dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Secara gampang ini, raster itu adalah image atau gambar. Format data yang digunakan di ArcGIS adalah format data shapefile atau sering disebut dengan SHP files. Format ini adalah format geospatial vector data untuk GIS software. Format ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Esri. Format ini bisa dalam bentuk titik garis ataupun poligon. Di ArcGIS ini, kita bisa buat item SHP baru, baik itu titik, garis, ataupun poligon. Kemudian, kita bisa membuat tampilan sebuah peta dengan style atau gaya yang diinginkan user dengan mudah sekali. Oke, serta banyak lagi fitur-fitur yang terdapat di ArcGIS yang bisa bantu kita dalam membuat informasi ke ruangan. Oke, kita akan coba bedah satu persatu fungsi ArcGIS di sini. Oke, okay, sekarang kita berbicara mengenai komponen ArcGIS. Secara garis besar ArcGIS desktop terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah ArcMap. ArcMap inilah tampilan utama dari ArcGIS. Di ArcMap inilah kita tampilkan data SAP, baik itu titik, garis, maupun poligon. Di sini pula tempat kita mengedit sebuah peta, tempat editing layout peta, editing grid, dan sebagainya serta banyak fungsi-fungsi lain yang terdapat di tampilan ArcMap seperti database query, fitur selecting, simbolisasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada ArcCatalog. ArcCatalog berfungsi untuk mengorganisir atau memanage data GIS kita. Lebih praktisnya, jika kita sebut kalau ArcCatalog adalah sebagai Windows Explorer-nya ArcGIS. Oke, kemudian ada ArcScene yang lebih untuk tampilan 3D. Untuk kepentingan editing fitur SHP dalam bentuk 3D Lebih banyak dilakukan di komponen ini Oke, terakhir ada Art Log. Ini adalah Google art versi ArcGIS Kita tampilkan data kita dalam bentuk sebuah pola bumi Oke langsung saja ke penggunaan software ArcMap. Ini adalah tampilan awal untuk ArcMap-nya ya. Di sini ada menu-menu di atas ada File, Edit, View dan seterusnya. Oke ke, untuk sekarang kita skip aja dulu untuk menu di atas. Kemudian kita ke menu-menu di icon, icon, icon gambar ini ada New, Open, Save. Ya, ini fungsinya sama seperti kayak di Microsoft Word atau sebagainya. Open buka file. Terus ada base dan ada add data ini. Uh, add data ini cukup penting. Ini sering sekali digunakan. Ini ini untuk menambahkan data save file-nya. Nah, uh, ini ada editor toolbar untuk mengedit fitur kita. Terus ada table of content. Nah, uh, ini berisi layer-layer sap kita. Terus ada aktor aktoolbox, Art python, model builder. Terus ada menu-menu zoom, pan, full extend, dan sebagainya. Ini menu standar, biasa. Terus ada tombol identif, identify. Identify ini untuk menampilkan atribut-atribut dari fitur SHP kita. Ini sering dipakai juga ini. Terus find, ada find root. Ini untuk mencari sebuah fitur, eh, sebuah atribut dalam fitur. Baik itu titik, poligon ataupun garis. Terus ada menu editor, untuk sementara ini masih disable, belum bisa digunakan karena kita belum memanggil datanya. Kemudian kita coba lihat di toolbar yang tadi. Toolbar ini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita lihat kalau toolbar ini memiliki nama, namanya tools dan standarnya. Jika suatu saat teman-teman tidak sengaja menutup toolbar toolbar ini, jangan khawatir kita bisa mengeluarkannya kembali kita bisa keluarkan melalui menu customize di atas terus pilih toolbar dan pilih tools serta standar. Ini toolbar standar yang biasa ditampilkan. Di sini ada pula toolbar-toolbar yang lain tapi untuk sekarang kita skip aja dulu. Kita bahas nanti kalau di materi berikutnya aja. Oh ya, teman-teman juga bisa mengatur posisi-posisi toolbar sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing bisa bersampingan seperti yang standar atau bisa atas bawah terserah teman-teman saja enaknya gimana. Kemudian kita lihat table of content seperti yang saya bilang sebelumnya. Table of content ini seperti daftar isi file-file SAP yang kita tampilkan. Jadi bentuknya akan seperti layer-layer seperti itu. Teman-teman bisa mengatur urutan layarnya, mana yang paling atas, mana yang paling bawah, tergantung data teman-teman. Di table of content ini ada beberapa menu, ada list by drawing order, list by source, list by visibility, list by selection, dan ada menu option juga. Semua menu itu adalah cara bagaimana kita menampilkan data kita. Kalau saya biasanya hanya menggunakan list by drawing order, jadi kita bisa atur urutan tampilannya. Kita bisa pindahkan posisi Table of Content ini jika diinginkan. Jika suatu saat teman-teman menutup Table of Content ini dan ingin menampilkan kembali, cukup dengan klik tombol of Content ini aja. Selanjutnya kita tampilkan Windows Art Catalog. Kita bisa memilih icon Catalog atau dari menu Windows pilih Catalog. Kemudian akan muncul Windows Art Catalog. Ini adalah tampilan untuk Windows Art Catalog bisa kita lihat untuk pertama kali kita belum terhubung dengan data kita data kita kan biasanya tersimpan di hadis kita ya teman-teman ya Nah untuk bisa mengakses data tersebut kita harus membuat yang namanya folder connection klik tombol folder connection maka akan muncul Windows baru kemudian pilih tempat teman-teman menyimpan data GIS nya oke okay. Setelah dipilih, akan muncul path baru. Nah, sekarang teman-teman baru bisa memanggil datanya di ArcMap. Nah, ini contohnya. Kita sudah terkoneksi dengan data GIS. Oke, kita juga bisa memindahkan Windows Catalog ini, terserah. Dan jika teman-teman tidak sengaja menutupnya, bisa dipanggil lagi dengan klik tombol icon tadi. Oke, okay, kita balikin dulu. Ini cukup sering kita gunakan, ya. Jadi, biasanya saya tampilkan terus ini. Oke, okay, kemudian uh, sebelum kita tampilkan data, saya akan coba satu Windows lagi. Ah, namanya Windows nah, ini cukup apa ya? Cukup membantu kita kalau misalkan kita butuh fitur apa terus apa yang dibutuhkan misalkan saya intersect intersect saya coba tampilkan ketikan saja nah langsung muncul seperti ini nah, kita coba aja klik intersect dia akan otomatis memanggil tools untuk intersect fitur nah ini menu intersectnya Oke untuk sementara kita skip dulu yang penting intinya tahu ya Windows search itu untuk mencari tools-tools yang kita inginkan oke sekarang saya coba membuka data GIS kita oke dari menu intersect ini sudah terkonek ya artinya Windows search Windows catalog semuanya itu sudah connect jadi kalau kita drag and drop di menu search itu langsung sudah connect Nah, ada juga di sini menu Actulbox. Actulbox itu sama seperti fungsi-fungsi atau tools-tools yang sangat berguna untuk pengolahan data GIS. Ini sebenarnya tadi kalau menu Windows Search itu itu mencarinya di Actulbox ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum apal posisi-posisinya, tapi teman-teman tahu fungsi yang pengen dipanggil apa, tinggal ketik di Windows Search tadi. Oke, okay, sekarang kita coba tampilkan data SOP kita uh, Seperti di awal tadi kan ada tiga tipe ya Ada tipe line, tipe poligon sama tipe titik Kalau yang logo ini, ini adalah tipe polyline Kalau yeah. yang ini adalah poligon atau area Kalau yang ini adalah titik Tipe data ya, point ya, titik Oke, okay, kita coba tampilkan tipe data line atau garis polyline kita bisa lihat di table of content, kita bisa tampilkan, terus kita juga bisa apa... rubah, uh, kita rubah simbolnya atau rubah warnanya. Kita coba rubah. Nah, warnanya akan berubah jadi merah, kita cukup klik tombol ini. Ya, kita atur. Terus kita Coba tampilkan tipe data yang lain, tipe luasan atau poligon. Nah, kita juga bisa rubah simbologinya, si simbolojunya. Nah, ini kita coba ganti warnanya, simbolnya oke. Okay. Nah, akan muncul perubahan warna. Kita juga bisa mengganti warna batas-batasnya, misalkan di depan menjadi oh, apa tapi kayaknya terlalu terang ini kita coba kayak yang lebih gelap lagi ya biar lebih kelihatan sedikit terus kita coba tampilkan tipe data titik ya titik sampai. Nah kita juga bisa rubah simbologinya di uh, tipe data titik ini cukup klik simbolnya aja terus akan muncul simbologi seperti ini kita bisa pilih mana yang sesuai dengan kriteria teman-teman semua. Eh, ini sebagai contoh saja. Nah, kita bisa atur besar kecilnya, seberapa besar simbol yang akan kita tampilkan. Oke, ini contoh tampilan sederhana di Kabupaten Banjarnegara. Eh, kalau yang ini, oke. Eh, sebenarnya data SAP itu memilih atribut. Kita bisa lihat atribut-atribut di setiap data SAP yang kita tampilkan, contohnya ini ini adalah data titik tadi, ini adalah daftar kantor pemerintahan. Ya, kalau yang lain ini ini adalah data jalan. Di sini bisa kita lihat ada tipe jalan, ada dua tipe jalan ya kalau nggak salah ya jalan setapak dan jalan utama ya. Terus kalau misalkan luasan kita lihat Atributnya open atribut table tadi nah, di sini ada nama-nama tiap desa atau tiap kelurahan. Nah, jadi, file SHP ini selain dia punya data keruangan, data wilayah, dia juga bisa dikomunikasikan dengan database atributnya masing-masing. Jadi, sangat bermanfaat sekali kalau ini. Oke, okay, open atribut tabel tadi ya. Terus kita bisa lihat propertiesnya untuk tiap-tiap item. Kita munculkan coba propertiesnya. Kita akan menampilkan label sesuai nama-nama desa. Nah, label fieldnya kita ganti, kita oke-kan okay saja. Terus kita klik kanan lagi, pilih label feature. Nah. Ini akan muncul daftar nama desa sesuai data atribut yang tersimpan di database-nya. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini sangat mudah ya. Jadi tampilannya sudah sangat oke, okay, database-nya oke, okay, terus apa? cara menampilkannya juga sangat mudah. Oke, okay, kalau kita lihat di katalog ini adalah satu file SHP nama jalan satu file .sap tapi kalau kita lihat di Windows Explorer satu file .sap itu sebenarnya terdiri dari satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jadi satu file .sap itu sebenarnya terdiri dari 8 komponen ada SBN S BRG DBF ya kalau Teman-teman mengkopi data sebuah SAP, semua data ini harus dikopikan dalam satu folder, baru bisa dipanggil di upmap. Ingat ya, semua data tadi, 8 file tadi, harus dikopikan di tempat yang sama agar bisa dipanggil seperti ini. Oke, okay, kalau kita lihat di Wikipedia ya, mengenai save file ya. Ini kan ada pengertian-pengertian uh, yang tadi 8 file Save file itu kan terdiri dari 8 file itu. Nah, di sini kan ada pengertian ini. Ada yang namanya mandatory files dan other files. Di sini disebutkan kalau yang mandatory files itu cuma 3. .shp, .dbf Yang sap adalah save format, adalah save index format, dan .dbf adalah atribut format. DPf ini kayak database-nya lah yang other files itu .sbn bla bla bla dan seterusnya bisa dilihat di sini. Ah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman lupa mengkopi 8 files tersebut, asal ketiga ini .sap.shx dan .tpf yang terkopi, itu masih bisa digambarkan di akses tapi akan ada fitur-fitur yang hilang, informasi yang hilang. Ah, untuk menghindari kehilangan informasi itu memang sebaiknya uh, ya sudah, kopikan saja semuanya laporan-laporan dalam satu folder tadi. Oke, okay? uh, kalau nggak percaya kita tes saja. Oke, okay, uh, sekarang saya tes di sini berisi hapus aja <laughs> kayak folder hapus aja itu berisi cuma dbf shp sama shx ya ya ini sudah saya tampilkan kita coba tampilkan ulang folder hapus aja oke terap. nah kan ya kan ada unknown spatial reference artinya kita nggak punya referensi spasialnya kita nggak punya proyeksinya proyeksinya proyeksinya jadi Uh, mungkin luasannya bisa tergambar, uh, jalannya bisa tergambar. Database-nya juga ada, tapi dia nggak bakal punya informasi tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Ya nanti kita pasti materi-materi berikutnya aja kalau di sini terlalu panjang nanti. Oke, okay, contohnya tadi ya. Ini adalah hasil bacaan .dbf-nya. Database-nya tetap ada, tetap ngelink, cuma banyak informasi yang hilang. Oke? Okay? itu copy kopi ya Oke okay. untuk selanjutnya untuk data-data untuk contoh latihan ini saya dapatkan dari sebuah website gratis <laughs> tadi ini gratis apa enggak ya enggak yang jelas ini saya terima kasih banget oleh pembuat websitenya Indonesia uh, geospatial.com di sini dikasih link dia me-reference ke link ke download SAP Rupa bumi seluruh Indonesia Sumbernya dari PIG ya, pada informasi geospasial Jadi sangat-sangat cukup bisa diandalkan Untuk data yang bersumber dari PIG Dari dinas-dinas pemerintahan Ini data yang sangat bagus Terima kasih pembuat website ini ah, Sudah ngasih link-link semuanya nih Oke semoga websitenya makin saya Oke silakan teman-teman download Contoh-contoh datanya di sini. Kalau misalkan pengen uh, seperti saya, datanya tadi saya downloadnya di nomor satu ini di Kabupaten Jawa Tengah. Eh sorry, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Oke, okay, demikian tutorial singkat mengenai interface ArcGIS ini. Silakan teman-teman. Komen di bawah jika ada pertanyaan Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa subscribe Oh ya, yeah, jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar bisa Terus mengikuti informasi dari saya Terima kasih, sampai jumpa kembali